Silahkan anda daftar di Binomo Ayo, ayo, ayo Naik deh, naik deh Naik, ya naik, naik, naik Ayo naik, naik, naik, ya naik, naik Digit lagi, digit lagi, digit lagi, lagi Yo kita mendapatkan Satu titah tulis Rp. 1.000 Ayo download sekarang?